cek cek cek cek balik lagi bersama tongspin hari ini kita akan berbagi pola slot gacor hari ini khususnya pola surga corol besar ini ya sulur. hari ini kita bawa modal 42.000 saja kita akan mencoba mencari profit profit manis di gate of Olympus pastinya hari ini kita juga akan berbagi pola slot gacor hari ini khususnya pola surga corol besar ini ya terus yuk langsung kasih aja kita main di do 32 quick dulu ya sulur. Oh, yang bertanya kita main dimana kita main di rtp8000 bosku situs slot tergacor tersolid Santero Jacket dunia akhirat di sini WD berapapun pasti di PR lunas bosku dan cuma di sini satu-satunya situs yang menyediakan layanan cek PP game gratis relief 24 jam per menit per detik naik turun sesuai dengan rate game itu sendiri pastinya yo langsung gas kenal aja ke rtp8000 untuk link gacornya saya sematkan di pin komen ya seluruh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 Pastinya maka dari itu, yuk dibantu ramaikan grup WA biar kalian tahu it pola slot gacor hari ini khususnya pola slot gacor olimpus hari ini. Ya guys setiap harinya lo kita selalu berbagi pola slot gacor hari ini khususnya pola slot gacor olimpus hari ini. Setiap harinya di grup WA ya maka dari itu, yuk dibantu like oh di bantu ramaikan biar kalian tahu pola slot gacor hari ini khususnya pola slot gacor olimpus hari ini. Saldo sudah mulai menipis, kita belum ada tanda-tanda free spin, free spin manis ya seluruh ya. Yuk, langsung petir-petir dulu usio atas kuning enak nih petir us. Hmm, tidak. Tidak, tidak, tidak. Belum, belum juga dikasih petir, Cuk. halo petir-petir mantapnya keluarin dong. satu sisa 8.000. 6.000. 5.000. 3.000. Epic combo terbaik yuk atas mahkota. Hmm, scatter, cu. Yuk atas kuning skater sih bisa. Hmm, kuning, uh, bisa nih urut lumayan ya slur epic comeback terbaik saldo sisa 3000 apakah kita akan dikasih jp jp manis kita lihat dan saksikan bersama ya slur biru konek connect. biru konekin dong biru konekin dong aduh tidak lumayan tampil empat ya slur ya di awal ayus ter kuning kuning mau konek tuh ayu dong, us biru dulu boleh hmm, mantap biru hijau gitu Aduh hijau konek yuk kuning boleh kuning merah jadi dong harusnya merah ikut nih hmm, tidak lumayan lah ya tambah sembilan masih sisa 10 kali spin lagi aman lah hijau dulu mantap yuk kuning boleh biru boleh kuning dulu ternyata yuk biru kasih dong hmm, belum juga kuning mantap yuk kasih dong, aduh nggak mau, cuk, cuk, cuk, cuk, yuk, petirnya mana, us? petirnya hilang, cuk, yuk, biru dulu boleh, biru mantap, yuk atas cincin kasih petir nah, lumayan kali 5 lah ya, Surya, tampel udah 14. tinggal nunggu pecahan-pecahan efek momennya mana, cuk, yuk kuning jadi, uh mantap nih, atas gelas kasih petir lumayan kali dua connect cuma segini doang nggak ada pecah lagi anjir tambal 16 sih tiga kali spin lagi uslah lah kasih, kasih epic comeback terbaik us. aduh mana sih aduh tambal dua doang cik. cuma seratusan kayaknya ini cuy. 97.000 lumayan lah ya seluruh ya. kita coba cari cari lagi lah ya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 RTP slot gacor hari ini, RTP slot hari ini, RTP slot gacor hari ini, ya lur karena cuma di sini. Kita selalu berbagi pola slot gacor hari ini khususnya pola slot gacor hari ini, ya lur. Yes, kita dapat spin lagi yuk, semoga dikasih JP JP manis yuk. Ini bed 2400 lo Jangan kok prank us. yuk biru, waduh tidak cuk. Aduh enggak ada yang konek. Biru dulu mantap, biru kuning, ungu, kuning dulu seharusnya Aduh bangun bang, cuk. Lumayan tambah 4 ya slot. Masih sisa 9 kali lagi, us. Aduh. Ayo, uh. konekin dulu, us. mantap yuk ijo konekin. Ijo konekin, mantap yuk kuning-kuning biru sih harusnya, coba Aduh, banggung. Tambal bari dua masih sisa enam kali lagi, us. ungu, aduh tidak mau. Aduh, tidak ada yang mau. Cok, cok, cok, co. ayo dong, us. Tur, konekin dulu, mantap yuk. Kuning dulu boleh, gendang boleh. Tuh, nanggung cemacok. Cok. ambil 13 masih sisa dua kali lagi, yuk, mantap, yuk biru boleh, biru boleh. Aduh, coy, coy, coy, coy, -co. Las, las, las, las. Ya, hijau, hijau, hijau jadi kuning jadi nih. Hijau jadi, yuk atas kuning kasih petir dulu boleh. Aduh, nggak mau anjir Las, las, las, las merah jadi, yuk ungu. Mantap yuk kuning boleh, biru boleh. Kuning dulu ternyata yuk. Cincin turun dong, cincin turun dong. Mantap, cincin turun yuk biru dulu. Biru dulu. Uh, anjir 36.000 yuk ini mah kota turun cok Mah kota turun, nih turun ini tuh kota dua lagi anjir. Dua lagi mantap 61.000 bosku. Yuk lagi dong. Anjir 61.000 kali tiga puluh satu um satu koma delapan kita dikasih cpcp mantap di atp 8000 nih bosku yo langsung bisa aja gaskan kan kabur saja ya seluruh ya kita kelarin spin ini kita langsung gaskan kabur saja karena kesempatan wd sudah terbuka luas buat apa kita cari cari lagi karena kesempatan wd sudah ada kita manfaatkan sebaik baiknya ya seluruh ya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 RTP slot gacor hari ini RTP slot hari ini RTP slot gacor Olympus hari ini ya seluruhnya semua yang berhubungan dengan get of Olympus kita pasti ada ya seluruh khususnya pola slot gacor Olympus hari ini ya seluruh ya jadi jangan lupa jangan risau jangan galau kalau kalian mencari pola slot gacor hari ini khususnya pola slot hari ini langsung mampir aja ke otong spin dan jika ingin bermain jangan lupa mainnya di RTP 8000 saya otong spin pamit untuk diri bye bye seluruh salam jackpot